Baiklah, para sahabat, leslaw di dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita ke kabar pertama, para sahabat. Ya, di sini kita mendapatkan kabar spesial bahagia. Ya, mana ketika di vlognya, Pak ungu, para sahabat, ya kita lihat nih, tentunya kita mendapatkan kabar bahagia bahwa Pak ungu akan dijadikan saksi pernikahan, tentunya oleh Lesti Kejura, Sahabat, ya ya ini yakni per pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar kita semakin bahagia banget, persahabat Sahabat mudah-mudahan tentunya secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia kabar baik dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya mudah-mudahan secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan, amin, ya robbal alamin Oh, tersebut juga tentunya telah diripot oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore yang mana di sini menuliskan sebuah kalimat caption yang dituliskan kalau apa sama Teh Adel jadi saksi, kalau Mimin jadi terdakwa loncat-loncat katanya. Duh, ini cute banget nih sahabat ya. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ya, ada kabar bahagia juga di sini alhamdulillah untuk video di channel YouTube-nya Pasha Adelia TV para sahabat ya di sini sudah masuk trending 24. Wow ini keren banget nih para sahabat ya, aduh baru 12 jam aja, tentunya sudah masuk di deretan trending 24 para sahabat ya berkat kekompakan para leslar tentunya semakin solid semakin kompak untuk mendukung buat idola kita para sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa trending di nomor satu nih untuk video kali ini. Amin ya robbal alamin. Dalam postingan sebut juga, tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh anti 3012 satu Disitu mengatakan trending 24 guys, pucukin lagi, pucukin, pasti bisa, katanya ya. Banyak sekali tentunya responnya positif dari para fans, salah satunya di sini dari akun Lentera 282 delapan dua. Disitu mengatakan, wow, raja dan ratu trending, Pak sahabat ya, ini memang luar biasa banget, sudah dipastikan. Tentunya Leslie Kejora adalah ratu trending para sahabat yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kesuksesan buat idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga ada kabar spesial banget nih buat kita. Ada sebuah unggahan ketika tentunya Rizky make up para sahabat ya. Di sini kita mendapatkan kabar sebahagia banget. Di situ Kak Rizky membeberkan ya bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar setiap ketemu tentunya langsung sun tangan persahabat ya. duh so sweet banget nih. Setiap kali ketemu tentunya sudah menjadi kebiasaan dari Lesti dan Rizky Bilar. Mereka tentunya cium tangan persahabat ya. Ini menandakan bahwa hubungan mereka benar-benar tentunya membuat kita semakin bahagia dan semakin bangga. Tentunya kita sebentar lagi, kayaknya udah mendapatkan kabar bahagia nih dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan bahagianya, mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ya, lampu tinggal juga tentunya ada salah satu komentar dari fans ya, yakni dari Akun Saifuddin. Firman Syah 39 disitu mengatakan suntangan udah jadi kebiasaan ya min kalau ketemu katanya duit banget pastinya para ya selalu menunjukkan keromantisan dan tentunya kebahagiaan dari hubungan Lesti dan Bilar untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan postingan ya di sini tentunya langsung di tag dondong dahlah bawa aja bentar lagi sahur tentunya ada video Rizky Bilar yang di langsung para sahabat ya tentunya videonya cute banget yang membuat kita semakin bahagia juga nih melihatnya para sahabat ya yang melihat pastinya tentunya rugi banget nih videonya langsung di aja oleh idola kita para sahabat ya aduh tentunya membuat kita semakin penasaran nih para sahabat ya. tentunya mereka semalam memang Tentunya lagi barengan nih Tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan Cidukan vitaminnya persahabat ya Tentunya tunggu saja kabaran info terbarunya Dan keunggahan berikutnya persahabat Ada unggahan spesial juga nih Ketika A. Arafi ditanya persahabat ya Mengenai sosok Rizky Bilar Di mata Arafi Ahmad tentunya sudah Dipastikan Rizky Bilar adalah orang baik Persahabat ya Ditegaskan lagi oleh Arafi, Rizky Bilar itu orangnya sopan dan tentunya baik persahabat ya. Apalagi tentunya, kata Rafi emang Rizky Bilar adalah orang orangnya sangat ganteng sekali. Aduh, tentunya kit banget para sahabat ya. Mudah-mudahan saja selalu memberikan inspirasi dan tentunya contoh baik buat kita semua Farah fans. Tentunya kita semakin bangga mengidolakan Rizky Bilar. Mudah-mudahan saja selalu diberikan keberkahan persahabat ya. Berikutnya juga nih ada unggahan dari guysnya dari The Lasting nih sahabat yang mendapatkan hadiah lebaran ya Wow tentunya mendapatkan kado kue nih para sahabat dari Dewi Pusni ini luar biasa banget kebanggaan juga Selalu banyak orang baik, orang-orang hebat yang mendukung, yang mendoakan dan mensupport buat hubungan Lesnar Para sahabat, ya, semakin bahagia dan bangga aja mudah-mudahan Tentunya banyak orang-orang yang selalu mendukung buat hubungan Lesbi dan Rizky Bilar Kita tetap fokus satu tujuan bersahabat ya Tetap mendoakan buat hubungan mereka tentunya kawal sampai halal Mudah-mudahan hari ini juga kita mendapatkan cidukan vitamin Q malam nih Yang mana tentunya kita masih menunggu Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia dari Lesbi dan Rizky Bilar Mungkin ide informasi di pagi hari ini, para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.